Selamat datang di 60 Detik Plus Sports. Jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe, agar terus mengikuti beritanya. Arsenal berhasil mengamankan posisi sementara sebagai pemuncak klasemen setelah mengalahkan tuan rumah Leeds United dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang dalam pertandingan ini diciptakan oleh Bukayo Saka pada menit ke-35. Dengan hasil ini, Arsenal kembali memuncaki klasemen sementara dengan 27 poin.